Atsu Atsu Guys aduh. <laughs> aduh, aduh itu panas ya Nih Udah musim panas Baru jam setengah sembilan tapi Udah berasa kayak di kita udah kayak dibakar gitu ya dibakar ya, ya. Ini, tapi kalau di Indonesia kayak gini biasa oh gitu Uish. tapi kita ngomongnya jadi kemana-mana ya hari ini hari spesial hari spesial, spesial banget special. hari spesial buat bu mil iya. bener gak iya ya bu mil kenapa soalnya hari ini hari dogi hari dogi hari, iya. hari dogi itu kalau di Jepang ada yang namanya hari andring <muk> <muk> <muk> <muk> ya <Yeah. muk> <laughs> iya, iya, ya, ya. itu hari hari ini loh, hari khusus buat ini orang-orang yang hamil di Jepang. Oh, ada budaya waktu buminya udah 5 bulan, bulan, bulan ya, kelima bulan ya, bulan 15, bulan ya. Kelima. Iya. kehamilan bulan kelima. Iya, hmm. yang first day kita hmm. pergi ke kuil yang oh. spesial itu. Jadi budayanya setelah ibu hamil, ya kalau bapak-bapak bisa hamil ya sama juga ya. Uh, Bu kalau udah kehamilan bulan kelima hari pertama itu ke kuil. Iya, yeah, okay. dan intinya kita ada di Tokyo, oh. dan di Tokyo-nya ada mm. kuil yang mm. terkenal mm -hmm. yang seluruh Jepang. Seluruh Jepang? Iya. Iya, iya, benar-benar. Kuil paling terkenal di seluruh Jepang. Iya. Yeah. Okay. Dan kenapa kita pergi ke sana, mm -hmm. soalnya apa ya buat lahiran dengan aman gitu oh, kita doain gitu supaya ya. bayinya sehat hmm. terus kelahirannya lancar, aman, sejahtera iya uh, ya pokoknya eh, berdoa gitu ya? berdoa, berdoa, oh, berdoa. dan banyak bumi oh. pasti ada di sana oh. dan sekarang masih ada zaman Corona kan? Hmm? jadi cuma bumi aja hmm? bisa masuk ke dalam Oh, kok kamu udah tahu Kamu ini udah hamil ke berapa kali? Ini <laughs> kacau nih, guys. Mau dia baru hamil pertama kali. Udah tahu sampai sedetail gitu. Iya, tahu sih. kamu mau uh, tanya aku, kenapa oh. ini hari Dogi? Kan, uh, kenapa ini hari Dogi? Iya, soalnya Dogi, itu kenapa ini hari Anjueng? Iya, <laughs> <laughs> soalnya ya, kamu bengkar uh -huh. sih. Oke, oke, oke. Apa soalnya uh -huh. uh, anjing itu uh -huh. uh, lancar? aku hamilang, tidak oh. ada susah-susah, jadi kita Bentar. juga mau ikut gitu, jadi kita sebentar, uh, pergi sebentar. ke sana. Sebentar, maksudnya, sebentar, maksudnya, cajoi ini, anjuing mm -hmm. itu, uh, <laughs> ini waktu Kenapa proses... kalau vir anjuing gitu? <laughs> itu, dah, dah, oh. bisa, kayak hmm. apa ya? Uh -huh. um, kasar-kasar gitu. Oh yaudah hari iya, dogi, dogi itu ya, okay hari dogi itu, hari hmm. dogi dogi itu anjuihng itu ya, kalau pas persalinan lancar gitu, gampang lahirinnya, nggak ada yang namanya di gitu ya, jadi lancar aja. Iya gitu. Ah, jadi anak -anak. semoga lahirannya juga lancar, nggak ada masalah. Maksudnya gitu ya? Iya Oke okay, gitu. dapat dapat poinnya. Oke okay, ya, kalau gitu, kita yes, udah kita sampai. sampai di apa namanya? Sutingma. Wow, good kecil guys. Hari <laughs> Mau lari, lari boleh, tapi di depan polisi ya. Lari sayang, lari. udah merah sayang. Ah, jangan lari, guys, oh, gak boleh lari ya pas lampu merah, tapi udah merah. Mau gimana? Tapi aku gembira. Aku merah sayang, Ui. orangnya edan, banyak loh ya. Walaupun tetangga di Tokyo, oh. tapi mereka pakai mobil, kita masuk ke lari sini eh, ya. Itu ada tulisannya, guys. I, iya dong. Ini nih, nih, namanya si Wah, wow, orangnya banyak, guys. Banyak. Edan, edan Edan guys, edan itu orangnya Makin siang, makin rame Ya yeah, guys Nih, yang boleh masuk ke dalam tuh cuman Bu milnya Yang berdoa ya jadi aku tuh beliin air minum aja buat istri tercinta Soalnya daripada nunggu nggak ngapa-ngapain kan Nanti pas dia keluar langsung bisa melepas dahaga Asli rame banget dan panas banget sih hari ini Indonesia, oh, nah <tuk> <Malaysia>. Indonesia, <tuk> <Udah> berdoa <tuk> <Udah> berdoa. berdoa kedai hadiah doa, dikasih, oh, oh, oh, Aku Aku pegang ya. ini, oh, ini, oh, itu ini, oh, yakult ini, oh, oh, yakult oh, oh, oh, oh, oh, <tuk> <tuk> <tuk> Dogi-dogi. Oh, namu umumuri. Umumuri. Orang-orang ah, ber... bilang ah. yang berdoa itu bilang namanya. Ah. Nama aku Oh, ah, dibaca satu namanya satu-satu. Iya, dong satu. iya. Edat, eh, guys. Semakin siang, makin rame. Ini kita... Oh, ada yang jatuh. Karena terlalu panas. Ada yang jatuh, guys. Ada orang jatuh. Oh. Ada orang jatuh, bakal barusan tumbang orangnya. Atuhi kara ne, Soalnya panas banget guys tadi. Bu Mila jatuh tumbang tadi. KO, pingsan. pingsan ya, benar-benar pingsan. Ya. habis ngapain? Cuci tangan kamu. Cuci tangan. Emang kotor tangannya? Enggak, sebenarnya sama mulut juga. Sama mulut Tapi juga. Iya sekarang nggak boleh. Oh, sakit gigi ya? Enggak. Laper? Belum. Oh, Oke, okay, aman. <laughs> Panas. Panas banget ya? besok kesini, Mama. Besok sini lagi enggak? Enggak. Satu kali cukup. Satu kali cukup? Iya. Gimana, gimana, gimana? Ini shio. Apaan itu? Zodiac. Ah, zodiak? Mana, mana, mana, mana? Yang tengah itu anjing, kan? Oh. Dan kita pegang-pegang Pe shio yang kita berdiri. Ah, pegang zodiak kamu, gitu? Iya, gitu. Dan tahun ini harimau, kan? Jadi, harimau. pegang harimau juga. Pegang harimau? Iya. Harimau yang mana? Semuanya kanji Ia. semua. Harimau. Mana tahu aku. <laughs> Gak apa-apa, aku ajarin. Oh, gitu? Iya. Oke. Okay. はい、うん。1 はい、 Tuhu, jadi zodiak kamu apa? Oui. Aku lupa masukin uangnya. Oh, belum, jadi habiski aja. Belum bayar tapi udah, udah pegang-pegang. Oke oke. Aku mau habis ini mau bayar dulu. Oke oke. Okay, okay. <laughs> huh? Lupa Lupa Tadinya mau bayar pakai kartu kredit Berikutnya di sini guys, kita nunggu Oke. lagi Orang berlomba sini sayang Iya Padahal panas gini loh Dari jauh-jauh loh Kayaknya semua ibu hamil yang ada di Tokyo kesini deh kayaknya Bukan bukan, bukan ada di Tokyo Bukan cuma di Tokyo Saitama ah. Uchigi Ya pantas ramai banget, bener-bener kayak pembagian bansos. tadi saya kurusi-kurusi. Ah. dan mereka ya, ya, tulis alamatnya. Alamat juga, dan nama juga, Masih, aku dia. Privasi, kacau Sorry. nih orang ini ngeliatin Sorry. privasi orang. Coba, ya, kasih, kasih lihat. dia kasih uh, liat, gitu. lihat gitu. Oh, dia nggak lah, kasih dia ke kamu. Enggak, enggak mungkin orang nggak kenal kok. Kamu dia aja hata. ngintip, kan? Kamu ngintip itu enggak, enggak. privasi Tidak. orang itu. Kamu berdoa tentang apa sayang? Tentang Kamu aman berdoa? gitu. Biar aman gitu. Oh, aman berdoa nggak gitu. boleh ngomong. Oh, tapi di sini ya oke lah. Oh. Mama, nani, obinori shimasuka? Oinori wa icha dame de jo. Masa orang berdoa kasih tahu. Namanya juga berdoa kan. Rahasianya kita sama yang di atas. Wah rame banget guys. Edan. Eh hai jangan, rumahnya kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau,